hijab apa enggak di hijab. Yang hijab kenapa? Lebih menarik. Lebih menarik yang hijab. Iya. Bé Masa ra, em vô nên Tak kenal maka tak sayang. Kita kan udah saling kenal. Gimana kalau kita saling sayang? <tik> Anjay! <tik> Me wasah, me wasah, Yes, I'm